Untuk yang pertama yang akan kaya di pertengahan tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Di sini digambarkan seorang Pisces akan memilih satu jalan yang dimana di sini bentuk jalan kehidupan yang akan menuju kesuksesan di dalam diri seorang Pisces sendiri. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces tidak akan ragu dan tidak akan bimbang untuk memilih jalan tersebut karena di sini seorang Pisces yakin bahwasanya jalan yang ia pilih adalah. Jalan yang terbaik untuk mendapatkan kesuksesan serta kekayaan di pertengahan tahun 2021, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan dihadapkan dengan dua tawaran yang bernilai besar. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Pisces akan membuka usaha, yang dimana usaha tersebut adalah milik seorang Pisces yang dapat menunjang keuangan, kehidupan, serta karir seorang Pisces di pertengahan tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... King of Cup secara mungkin of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang kiranya ataupun yang sudah dewasa yang di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari bisa sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan seseorang yang akan kaya mendarat di pertengahan tahun 2021 yang dimana sini selalu didukung oleh orang tua orang terdekat bahkan seorang orang tua akan memberikan masukan terbaik kepada seorang Pisces sendiri dan untuk kesimpulannya adalah Dua Secara umumnya, umumnya puluh dua itu puluh mahir dalam situasi intrisi dua puluh dalam dua dan melakukan apapun untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan jika kartu dari besties kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Pisces mahir dalam menata kembali kehidupan mahir dalam memilih kehidupan mahir dalam memilih usaha yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan keuangan seorang Pisces lebih baik di pertengahan tahun 2021 di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 dengan dukungan dari orang tua dengan usaha yang dilakukan Pisces, yaitu membuka usaha sendiri, Untuk ya, untuk ya. yang kedua adalah ten of one ataupun 10 tongkat. Untuk zodiak yang kedua yang kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang teladan ataupun disiplin dalam bekerja, yang dimana di sini seorang Scorpio akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bergantung kepada orang lain. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio mempunyai pengalaman di masa lalu yang di mana Scorpio mendapatkan pengkhianatan atas rekan kerja ataupun seseorang yang ia percayai di dalam kehidupannya sehingga di sini seorang Scorpio akan melakukan sebuah pekerjaan yang dimana hasilnya akan mendongkrak kehidupan karir serta keuangan Scorpio sendiri dan untuk support energinya adalah Page of sword. secara umum Page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok sese seseorang yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 yang dimana disini seorang Scorpio akan berusaha bekerja dengan cara ide sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan tawaran kerja yang bernilai besar yang mendongkrak keuangan serta kehidupan yang dimana disini seorang Scorpio mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak serta seorang anak akan mendoakan seorang Scorpio sendiri dan jika kartu hipotetis kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Skopio merupakan seseorang yang disiplin bertanggung jawab di dalam bekerja sehingga di sini seorang Skopio akan bekerja dengan ide tanpa bergantung kepada orang lain dan di sini tujuannya adalah untuk membahagiakan seorang anak skopio sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah ten of Swords ataupun sepuluh pedang untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang dimana di sini digambarkan bahwasannya seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021, dan di sini digambarkan bahwasanya seorang Sagittarius akan memulai usaha, yang dimana di sini usahanya dalam bentuk usaha sampingan serta di sini seorang Sagittarius akan membuka usaha. Yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan keuangan seorang Sagitarius lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Sagitarius tidak akan pernah melihat hasilnya ataupun tidak pernah membayangkan hasilnya atas pekerjaan yang ia lakukan. Namun di sini seorang Sagitarius hanya bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan, bersungguh-sungguh di dalam bekerja dan hasilnya akan ia tidak duga-duga serta di sini dijuluki seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang kaya mendadak di pertengahan tahun 2021. Dan itu sebuah energinya adalah King of Pentagal. Secara umumnya, King of Pentagal itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah mata pikirannya. Yang di dalam kategori adalah seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang akan kaya mendarat di pertengahan tahun 2021 yang dimana di sini orang Sagittarius menjalani sebuah usaha yang didukung serta diberikan masukan oleh orang tua. Ataupun orang-orang terdekat Sagittarius sendiri dan jika kartu The Hierophantis kita gabungkan dengan zodiak Sagittarius ataupun zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang mahir mampu dalam menjalani hal apapun, apapun pekerjaannya tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang didukung disupport serta diberikan masukan oleh orang tua serta orang-orang terdekat Sagittarius sendiri yang menjadikan seorang Sagittarius akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah two of one, ataupun dua tempat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius merupakan sosok seseorang, seseorang yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 di sini dikarenakan seorang Aquarius akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang berdampak positif serta mendokter keuangan dan kehidupan Aquarius sendiri dan di sini seorang Aquarius akan membuka suatu usaha yang dimana usaha tersebut usaha milik sendiri ataupun yang dikategorikan usaha sampingan usaha pendukung yang dapat menunjang keuangan serta kehidupan seorang Aquarius lebih bagus lagi dan di pertengahan tahun 2021 seorang Aquarius tidak akan menyadari dan tidak akan menyangka bahwa keuangannya akan meningkat drastis sehingga di sini seorang Aquarius akan dijuluki seseorang yang akan kayak mendadak di pertengahan tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diaplikasikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan seseorang yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 yang dimana di sini seorang Aquarius mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak, serta seorang Aquarius akan mendapatkan doa, motivasi, dukungan dari anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu dari Justice kita gabungkan dengan Zodiac yang keempat, di sini menggambarkan. Sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani kehidupan, mampu membuka usaha, mampu membuat sebuah peluang yang dimana sini tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, serta akan mendapatkan kebahagiaan seorang anak Aquarius sendiri, sehingga disini seorang Aquarius akan dijuluki seseorang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021. Dan di disini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang akan kaya mendadak di pertengahan tahun 2021 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Pisces, yang kedua seseorang yang berzodiak Scorpio, yang ketiga seseorang yang berzodiak Sagittarius, dan yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang zodiak yang akan saya mendadak di pertengahan tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.